cik-cik balik lagi bersama tong hari ini kita akan review game battlefield besar seluruh kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor online besar ini kita juga berbagi rtp slot gacor hari ini khususnya rtp slot gacor online besar ini yuk langsung kita naik seperti biasa ya seluruh ya kita coba cek cek cek cek cek, cek cek bed dulu kita main di bed 2400 saja kita langsung gaskan di 50 turbo ya seluruh oh yang pertanyaan kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku itu slot tergacor tersoleh santai ruji dunia harap di sini WD berapa pun pasti biar lunas satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek rtp game gratis rela 24 jam per menit naik per turun sesuai dengan red itu sendiri pastinya yuk langsung gaskan aja kerja kasih banyak untuk link acurnya saya sematkan di pin komen ya slot ya di pin komen kita juga tersedia link komunitas klub ya di sana kita selalu berbagi polos slot acur ya. hari ini polos slot hari ini polos acur hari ini. Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor besar ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor besar ini ya slur. Karena cuma di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor besar ini, maka yuk dibantu. Rame grup WA ya, biar kalian tahu pola slot gacor ya, hari ini, khususnya pola slot gacor ya, Olympus hari ini ya, seluruh, ya, setiap harinya. Saya akan share pola slot gacor ya, hari ini, khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini, setiap harinya di grup WA ya, Surma, keadaan itu ya, di bantu biar kalian juga tahu pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor ya, ya, ya, Olympus hari ini ya, Bosku. Baik itu the game ya, seluruh, ya, ke saldo masih awet, tadi kita bawa 122.000, ini masih panjang, kayaknya belum ada tanda-tanda frisien fris, fris, mantap kalau enggak petir-petir hebat belum belum ya di luar biasa dong petir-petir terlalu jangan kau bisa jangan kau kalau kasih petir us, eh, buat teman-teman semua selalu saya ingatkan entar dulu hanya sebelum bermain selalu cek RTP game dan jumat di LTP 8000 kalian bisa tahu ada game yang lagi gacor atau enggak ya seluruh yuk langsung gacor aja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya yes, seluruh aja. main slot ingat LTP 8000 yang bisa cek RTP game gratis relaf 24 jam per menit detik naik turun sesuai dengan rate game ini yes, yes. yes, yes. untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku merah boleh hijau boleh tidak mau kali dua dulu sama lumayan lah ya terus lagi dong lagi dong usia yuk ijo konek dulu ijo konek dulu malam ini kuning boleh biru boleh kuning dulu ternyata yuk merah kasih dong merah kasih dong Aduh, connect. yuk naikin dongkus mana us konek koneknya oh, mantap us kali dua belum mau konek cuk ajar merah oh, mantap terkunci jadi cincin jadi uru pecah lumayan 14.000 yuk biru sekalian biru sekalian mantap ya atas tindangkas petir kali merah uh lumayan kali 25 itu ya, ya 16.000 kali 315 ratusan cuk lumayan lumayan lumayan ini kita dikasih profit profit mantap di awal nih ayo dongus lagi dong lagi dong us anjir cuma sekali pecah cuma sekali pecah saja kita dapat 514.000 hmm kita coba putar-putar lagi lah ya tuh kita butuh profit yang lebih dari itu kita pemain motor race kita pemain pemburu profit tapi hari khusus hari ini kita lagi pengen profit profit di atas sejuta lah. lagi pengen profit di atas kita gitu, kita coba cari pola pola slot gacor ya, hari ini khususnya pola slot gacor yang besar ini ya slorya kalian dan saksikan bersama Yusyu kasih dong yang manis-manis ya mantap-mantap yang dulu itu Hai, hai, hai, hai, hai, kali-kali hai, hai, hai, Hai, kalau masih awet di 580 ratus belum ada tanda-tanda. Saya pastikan harus berhenti, tapi kasih dong, kasih dong, kasih dong yang manis-manisnya, mantap-mantap yang hmm. gurih. gurih wis. Mana ini sekaternya cukup susah kali ini, ini kalau sekitarnya susah kita langsung gaskan bui saja tapi nanti ya selalu kita bui di 2400 atau 4800 lah lihat saldonya nanti kita coba lihat Selain memang ada pola-pola ya menjanjikan kita bisa langsung gaskan bedikan saja oh ya buat teman-teman teman, -teman, teman, -teman di dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola Saudi gacor hari ini pola slot hari ini pola Saudi gacor oleh besar ini pola, Slot gacor hari ini, slot hari ini slot gacor lebih besar ini, pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot, slot gacor lebih besar ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor besar ini, kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor lebih besar ini, setiap harinya buat teman-teman semua maka dari itu ya dibantu lah, subscribe nya, share share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu, kalau cuma di DC ini kita selalu berbagi. Pola surga curhat ini, kucinya pola surga curhat besar ini ya. Kita coba di 20 manual yuk, kita coba cari-cari pola surga hari ini. Khususnya pola surga curhat besar ini ya, seluruh ya, yuk aus kasih dong. Kasih dong, Uj, jangan kalau diam-diam saja, usus. Kasih lah, yuk, konekin lagi tidak mau. Anjing dah, yuk. uh menang-menang baik taus, gitu. hmm. oh, manual nggak ada isi cuk, saldo walaupun saldonya kurang banyak, tapi kalau nggak asik ah ayo, hmm. ayo, biru, ada, ayo dong, oh, cuh hmm, kita bui di 4800 ya cuy semoga kita dapat TPCP, TPCP mantap biru tuh mau oh mantap yuk hijau konekin dulu hijau hijau gugundangnya jadi cuyuu atas kelas kasih petik lumayan kali 8 yuk lagi dong lagi dong anjir yuk hijau dong hijau ungu hmm, dulu boleh wiru boleh wiru boleh anjir lumayan co32.000 kali 13421 co modal gue langsung balik nih cuk satu kali speed model gue langsung balik yuk kita lihat lagi yuk kuning boleh merah boleh lumayan ambil 15 ya Cuk yuk kali dulu masih 12 kali lagi mantap yuk ungu dulu boleh ungu dulu boleh wudhu uh, nanggung semua cujir yuk ayo dong us kasih dong biru merah mantap yuk ijo Aduh gendang atas gendang kasih petir aduh tidak cu. yuk merah dulu berarti jadi situ merah hmm, tidak cuk tidak sesuai dengan ekspektasi yuk atas itu atas gelas ya harusnya yuk atas kuning YouTube lumayan lah ya merah lumayan Duh gendang Aduh tidak mau tuh 16.000 kali 19 .000 lumayan lumayan lumayan lumayan sempak-sempak sional lagi kita dapat 300-an yuk us. lagi dong merah mantep yuk ungu Aduh lumayan tambel udah 21 nih, su masih sisa lima kali lagi yuk us. kasih dong yuk biru dong kasih dong biru dong kasih biru mantap yuk kuning boleh ungu boleh Aduh lumayan tambel udah 27 hai 50 lumayan lah ya sorean. Ayo us. Lagi dong. Kuning biru boleh biru boleh kasih dong. Anjir nanggung tuh lumayan lah ya. 63, 2, pecah 138 lumayan saldo udah naik 1,1 juta yuk. Atau cincin boleh kali cincin pecah dulu mantap mahkota cuk sayang sayang sayang. sayang atas makutup biru dulu pecah mantap biru pecah yuk gelas kasih dong gelas kasih dong anjir enggak mau tuh kali 10 tidak konek anjir yuk ungu mantap yuk biru boleh kali aduh dvd yuk petirnya mana usuh lumayan lah ya last kita digasihnya 30 nya lumayan 5000 kali 3471 kita auto WD di 1,3 1,4 juta ya seluruh kita langsung berhasil mengeditkan saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa dibantu like, komen, ya. share, kirimnya. Share ke teman-teman kalian juga boleh ya seluruh, bye baik seluruh.